Tapi lehono wong kok mundut mantu santri ngotong gua gua rasan-rasan wong sak deso, iya ngepek mantu kok bocah pondokan pakanya, lo gue pakani apa pojar lumuh nyambut gawe, apa arep dipakani kitab kuning, lo rumang sana lek santri sekelane kitab kuning terus panganane kitab kuning, polisi sekelane pistol yor atau ngemplok pistol kok. Bojomu bentinnya nyekel pacul yura tahu ngeri kita pacul pulau ini bentinnya kelimik yura tahu ngeletak imik nek santri sekelannya kitab kuning gombo iloke harap dipakani kitab kuning eh memang sih punya punya punya menantu pegawai negeri tentara polisi hm, keren gaya Man, mantunya kan polisi mantunya kan pegawai negeri melinti berdasi bergaji ambune wangi hmm, hmm, hmm, hmm. ledue mantu santri diinggap kelimbrak klumbruk ayo sakit banding ke mantumu sing dati pegawai negeri termasuk sing polisi gue lo gajinya mengpirah yang paling gajinya nih Pitung Yuto, Pitung Yuto yang gue ragat, gue biaya, statusnya sebagai pegawai negeri, ora cukup, orang cukup, cukup. carane pribun supaya cukup, nyolong, ayo, ayo, kayak mantumu sing dadi santri, wih, ya allah. Gelem mulang ngaji yang diniyah yang tpq walau tanpa gaji. Oh yang ngene orang nopo yara nigi. Ila iila ngono ngono kiseng seragam ijo ijo loreng lorengi. doreng reng model ngene orang nopo bayarane, nigi. Beeto karo do reng seng kursi kae. Hai ngentek ke yang kae. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Wasyukrulillah Walkhairu wassyarru bimasyiatillah Ashadu an la ilaha illallahu wahdahu la sharika lah وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم وسلم وبارك على رسول الله سيدنا محمد ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد Sadat al-A'izzak Ulama'an al-Qurama' Wanten ngarsanibun Sagunging para alim Para kiai Para nyai Para sesepuh Bini sepuh Haji sepuh Kasepuhan engkang kita suuni Iddi pangestu Soho berkah doaipun Segenap Pengurus jama'iyah Nahdlatul ulama' Dalam semua tingkatan dan jajarannya Mulai cabang majelis wakil cabang ranting-ranting Yang kita hormati Sadatazzo'ama pejabat pemerintah Semuanya yang berkesempatan hadir Tim keamanan dari TNI, Polri Spesial, sahabat-sahabat Banser -sahabat Yang kita cintai, yang kita banggakan Tokoh-tokoh masyarakat, Steany pun Enggang Minulio, adik-adik santri, bapak ibu, poros derek, kaulah Enggang sangat, kaulah tersenani, kaulah hormati, rohimakumullah. Gandeng menikah, taksih wonten salebetipun pun bulan Syawal, keparang kaulah ngatur doa. Qabbalallahu minna wa minkum ajma'in Ja'alanallahu wa iyaakum minnal a'idina wal-fa'idina wal-maqbulin amin wa antum bikhairin Sukeng, Riyadin, Sukeng, Bodo, Setenggah Lewu, Natus, Sekawan Dosotiko Hijriyah Boten Langkong, Amogiyah sedaya kesalahan sedaya dosa pulau panjenengan dipun ngapura deneng Gusti Allah amugiyo sedaya amal ibadah enggeng sampun kita laksanaken khususipun wonten ing sak lebeti wulan Ramadan kebengker dipun tampi deneng Gusti Allah lan amugiyo kulopan panjenengan istoyah kagolong jumlahipun tiang-tiang ingkang idul fitri kembali fitrah amin Allahumma gengin pun apa dongonipun kok mugi-mugi ibadahe tampi beneng Allah sebab ngaku orang ngaku wong jayan kudu gelem ngaku yen mulai mbi yen Nganti tekan sak niki ibadah romadon nih gih, ngoten ngoten niku mawon, boten wonten peningkatan mulai teseh kanak-kanak ngantos sak menika kawak-kawak lenin dak ke ibadah romadon niku ge ngoten ngoten niku mawon, pokok awane poso pengine sholat taraweh kaleh witir maka yang koper moco Quran gih mengoten-ngoteniku ibadah Ramadan ini penjenengan gini nopong gih hmm. sami kulong gih ngoten nopo meleh yang pun akhir-akhir Ramadan mestine di hari-hari akhir Ramadan ibadahnya langkung meningkat langkung semangat dalam rangka ngayuh Lailatul Qadar dalam rangka meraih Idul Fitri mergi hari-hari akhir Ramadan niku ibarat pertandingan sampun melebet babak final yen kepingin menang yen kepingin dados juara pikantuk piala pikantuk hadiah kedah mempeng dah langkong serius langkong saestu leh nindake perjuangan ibadah ning kenyataane Kertojayan akhir romadhon ibadae malah kathah engkang kendor ten akhir romadhon niku daerah meriki rame pundi masjid kalih pasar rame pundi masjid kalih toko milo tuka pripun-pripun rupine ibadah ramadone, mugi-mugi di pun dening gusti Allah. Musa <tik> <tik> <tik> menikom mawon katah engkang ketinggal dereng hasil ramadone. Yen Ramadan hasil, niki bulan Syawal, Syawal niku artine berkembang dan meningkat, peningkatan kualitas diri, peningkatan prestasi ibadah. Tapi ketingale piyantun beriki katah engkang posone poso ulo, botun poso uler. Sami-sami poso ulo kalleh uler niku benten yen ulo naoso rampung poso neng boten berubah. Bak nindakke ke poso namine tetep ulo bentue tetep ulo modele tetep ulo perilakune tetap ulo mergi posone namung melungsungi arep ganti kulit awae munda gede, munda dowo sami kalih kerto jayan posoneh meng arep melungsungi bodoh ganti kelambi anyar, awae soyo lemu lemu. Niku namine bukan peningkatan iman takwa tapi peningkatan berat badan. Sederenge ramadan bobote mengsakit limo, bobo -te untuk telung dino, bobote pitung puluh walu. ono oh, iki wongi tekong anggo kudung rupane kuning. Allah jadi posone mengmelungsungi harap ganti kulit awae muda gede muda jowo leh mangan saur mawon bedo. Tadi uloniku leh mangan saur okeh okay, bianget ditokne kewareken nganti rai soba. jadi rampung mangan saur gimboten subuhan melungker wong ulo turu meleh wanten badan. Alhamdulillah wongin jawab dewe beda karo uler sederinge ramadan uler gegiri nggak teli wereng penyakit uler niku mangganten ten pundi mawon ngrusak godong-godongnya bolong-bolong rencem-rencem manggen ten tanduran-tandurane gering mati manggen ten buah buahhe bosok manggen ten untumu untuk untuku ora untumu krawo Mula ya wong kok gawe aning rusuh orang gelem rukun resek biasanya rak dijuluki ular. Kertas jayan merikin gay katah ular Yang paling oke mangen RT pinter. Neng Ramadon ulernya berproses jadi kepompong. Kepompong niku bahasa Inggrisnya the, the entung. Nah, entung niku entung niku poso. Botton mangan, botton ngombe, botton rabenan. Napa nate panggih ana entung rabenan entung celothak ning gelo-gelo ning gelo-gelo mawon entung dilor ndi kidul entung dilor ndi kidul niku jatosipun zikir lah la ilallah lah la ilallah, iki sing ngerti ming aku tok ing illallah la ilaha illallah rampung leh entung medal berubah napa mboten namine berubah mboten dados napa Kupu rupane berubah mboten. Bentuke berubah mboten. Kelakuane berubah mboten. Niku syawal rampung ngentung sawulan Ramadan medal dados kupu. sayangnya piantun meriki kata ingkang rampung ngentung sebulan Ramadan medale mboten dados kupu neng malah dados codot cerdoteng guyu makanya kalau wangsuli mugo moga ibadahnya keterima kayak rampung niku sakit syawal peningkatan kualitas ibadah ampun ngantos puasa tamat maksiate kumat begitu lebaran amaliyah Ramadan ikut-ikut bubaran Ramadan kerso traweh witir rampung Ramadan traweh witir kenter. Cepi ingin ane duduk, sholat dalu. wonten seng rong puluh rokaat plus tiga, wonten seng wolong rokaat plus tiga. Niku latihan qiyamul mulail, latihan sholat dalu. Saat nikim pun syawal, sholat dalune terus nopo bubar. saya ingin hanya dididik moco Qur'an sak ini pun lewat Romandone lehtadarusan moco Qur'an ini terus nopo bubar Sae ini aku uloh uloh kok tangan kalau uloh uloh sedaya ngedan pun sehingga ini gandeng acaranya pun ini ti desa Geh muko training center madrasah Ramadan sakit neng katakan kualitasnya masyarakat Kertajayan meriki bisa meraih paling tidak lima harapan asasi hidup manusia Muslim Muslimah agar hidupnya benar-benar bermakna. Nikim baleni Rien pun sering golatur ke. Ada lima harapan asasi Yang menjadi keinginan Setiap manusia muslim Satu Hidup harus selamat Dua Hidup harus sehat Tiga Hidup harus nikmat Empat Hidup harus terhormat Lima Hidup harus sukses di akhirat usah kata-kata Lima mawon niki Pertama Selamat kedua, la <tuk> haul wa laqwa jaya ilah bilah. Mengkertajayaan ki ayu ayu nengko oon oon ge. Nyauti sayang, Milo dengerin kata-kata aku, jangan malah pada terpesona memandang wajah aku. Allahumma sholli ala Muhammad. God diulang lima harapan asasi tadi. Pertama, selamat kedua. Nikmat yang eh, sehat, aku katut jenengan. Diulang pertama selamat, kedua sehat, ketiga nikmat, yang keempat terhormat, yang kelima sukses di akhirat kerat, pun supaya meleh, mangke kondur dukin dalam ditulis ten kertas ngageng tempel ke tembok, kersane jadi pedoman hidup. Saya hidup harus selamat Saya hidup harus sehat Saya hidup harus nikmat saya hidup harus terhormat Dan saya hidup harus sukses di akhirat Ini sebenarnya Bapak Ibu para jamaah Kita sudah sering diingatkan Ketika berinteraksi dengan masyarakat Dalam hubungan sosial Les rawong Kulau penjenengan pun sering Dielek masalah Niki Cobi Yang pinanggih kali sederek Seakidah Kita disunahkan untuk saling mendoakan agar selamat. Kepanggeh ke ngotengeh. Ke, Assalamualaikum. Niko tegeserak. Doangke selamat. Mangkes yang diului salam gehe jawab. Waalaikumussalam. Sami samin doangke selamat. Pancenti yang gesang menikorak. Yo pengin selamat. Kapan mawon kepingin? Selamat. Tenpun di mawon kepingin. Selamat, selamat, selamat, selamat, selamat, kata, ten bak -bak nih ko, tulisane, kan? selamat, Sehingga ucapan selamat, selamat, selamat, selamat, selamat, selamat, selamat, selamat, selamat, selamat, selamat, selamat, selamat, selamat, selamat, selamat, bak selamat, selamat, selamat, selamat, selamat, selamat, selamat, selamat, selamat, selamat, selamat, selamat, selamat, selamat, selamat, selamat, selamat, selamat, selamat, selamat, selamat, pagi selamat, selamat, hari selamat, malam selamat, selamat, tiyang Jawi nggih ngoten sugeng enjing sugeng dalungin nggih napa nggih yeah. wonten sing ulang tahun ya selamat ulang tahun ngeten hari raya ya selamat hari raya wonten sing nikahan selamat menempuh hidup baru wonten sing khitanan selamat melihat bentuk baru wonten sing lunga selamat jalan pisan mawon selamat tinggal Selamat berpisah, gini abang ke? Mau yes. tiang cowok nih, nggak ada anak lanang, mohon kadang dijenak ke. Selamat, kan Arab ya Abdul Salam, Nur Salim Salamun, yang estri ke, Salma, Silmi, ini gue tegese kepingin selamat, wong cowok yang duwe budaya tradisi namine selamat mergo mergobuduwe urep selamat tapi ternyata bapak ibu tidak mudah untuk mendapatkan hidup selamat punten banyak pejabat yang tidak selamat gimana panggih ini kok kena OTT KPK niko. kok kadang jadi pejabat nembe telung sasi nembe setengah tahun pun kengeng operasi tangkap tangan KPK ini kumboten selamat tidak mudah loh untuk mendapatkan hidup selamat. Banyak anak-anak kita yang dalam pergaulan tidak selamat. Dia terlibat pemilu, perkawinan hamil dahulu. Ngono kok tepuk tangan. LKMD lamarane keri meteng dhisik. Teng biri meteng dhisik rabi keri. Cara ngen ke MBE, Merit by Accident. <tuk tangan> loh. Niku namine Minera pergaulan buat selamat, makanya kita harus semangat untuk selalu menggapai keselamatan. sedoyo tiang pengen selamat, gini apa hmm Wong sugi niku kalah kali wong selamat, wong pangkat gue kalah kali wong selamat. Nomor kali sehat. Mangke badane ulo salam pinangeh niku, mesti engkang di tang letaken pawartos kesehatan. Assalamualaikum waalaikumsalam. Pribun kabari alhamdulillah sehat. Mbak sehat mbak, mesti ngono. Ulo dereng nate kok kepiring wanten sak derek pinangeh terus yang ditanglete kok mbak sampeyan kering sing ditangleti pun leh jawab alhamdulillah sehat naos so nembe sakit niku leh mangsuli nggih sehat sehat bu alhamdulillah sehat padahal wajahe tempelan koyok patlikur mosok wonten pun tangleti sehat nggih bu sehat apa mencret ping pitu kok mboten jawab e Sehat yang pun sepuh niku titang ditangleti, sehat Mbah alhamdulillah nak. sehat. neng yo sehate wong tua Beda to karo sehate wong nom Lek wong nom, niku sehatnya betul-betul prima. Makanya kalau masih muda, pergi kemana mana tangan kosong berani, je prima. Tapi yang pun sepuh nuju tindakan ngoten niku coba, tentas niku isine napa? Oh, PPO balsem minyak angin, kayu putih, aromaterapi terapi. Ini kutu opo. Kalau sudah sepuh, untuk mempertahankan kesehatan, butuh senjata. Buat enamung sepuh, mawon, wong ibu-ibu ini, usia ampun di atas 50 tahun, arep mapan turu ya. Orang ISO, ya, orang gowo, senjata loro tangan kiwa nya botol diisi banyu banget nggo gitu tangan tengen minyak kayu putih tolak angin tolak bojo tolak anginnya tangan kiwo mau ini tolak bojo kadang ngodoki jahat to ngerti yang kakung melebu kayak gitu semangat 45 langsung pasang pengaman blonyoan minyak kayu putih ngele harap ngopo westowo rausah neko-neko tak sempar sisan sing lanang panggah ngeyel minyak kayu putih orang ampuh ya tambah pagoda pagoda orang mempan senjata pamungkas parut ke berambang kene parutan berambang ngikakung ya balik cengkelak masuk kelompok tilawah betin tilawah Quran tilawah tidur di lantai bawah buon-buon sing sing dingoten kengge <hesitation> hmm, mesake, iku ibu-ibu niku jahat ni kadang-kadang, kadang bapak saya mangkut-mangkut ibu ewes gede-gede, kok, kok pengalaman, tulengan kayak wong lanang kina jantuo, mangkeleh melakulak, lak sentuh sentuh sentuh. ke se, <hesitation> dan orang tua yang ngelakuinya mesti doke doke doke maksudnya kan mah mah mah mah beda kok ya tapi wong niku aku sehat ya sehat jasmani, ya sehat rohani ini semboyane negara kita nonton lagu indonesia raya bangunlah jiwanya bangunlah sehat jiwanya, sehat badannya ibadah semua itu menyehatkan menjenenkan purun nindak ke ibadah sesuai tuntunan syariat kanti saestu-aestu dijamin sehat sholat menyehatkan Uang yang rajin sholat dijamin sehat sehari semalam sing fardu mawon minimal lima kali gerakan sholat itu ngalah-ngalah ke jenis senam ngejim model apapun kalah ampuh kalau gerakan sholat Neng kiai kiai sepuh neng gue ya orang katek nganggo jogging orang katek nganggo ngecim, neng sehat sehat, eh ratih katek kek kok. <laughs> Uang yang rajin sholat dijamin sehat. Puasa menyehatkan, sumu haus. Berpuasalah kalian semua, pasti kalian akan sehat. wongnya orang nate poso, kayak mangan ngombe, mangan ngombe diin nih terus. Niku bodoh karena tanduran diguyang banyu, digerocok banyu, diguyang banyu, digerocok banyu terus-terusan. Orang sehat malah kering mati. wong orang tahu poso, ngutengin jembling. Sumber penyakit melandai weteng gede nih ku cepet mati. Wong <SILENCIO> <SILENCIO> <SILENCIO> Ayo, persani, simbah sengkon sepuh-sepuh nih kurang roto-roto, alit-alit Wotengnya cilik-cilik, ceng jemblung-jemblung ku cepet mata. Ben. Halo. Munggulong itu nih kelemon. Woi Tigo, hidup harus nikmat. Mulai lek tenge acara nopon-nopon niko biasane wonten hidangan makanan minuman minimal snack itu simbol penguji kenikmatan. Pribon lek disuguh ngerti niko taseh sakit nikmati Alhamdulillah lek taseh sakit nikmati berarti taseh normal. Soalnya wonten seng sarap kenikmatannya sudah dicabut pun buatan sakit nikmati daharan sing lezat-lezat ngoteniku semua makanan dianggap pantangan dan dianggap jahat, orang wanita dahar, sate jahat, lemak jahat, uyah jahat, bayam jahat, gula jahat, pemanen pun sepuh, diancara prasmanan yang gobek-gobek, mau mau Dahar mbak pundut ke sekol siti way Niki sob mbah mumpung hangat tutuh eway pundut ke sate mbak nge sundu Kalau sembarang panganan sing disenangi wesorawani mengkonsumsi kasih nensi tensi tinggi mangan cumi-cumi alergi kene sambal goreng hati, asam urat kambuh lagi sugui wedang Legi jaluk ganti soalnya dua pabrik gula sendiri kene ginjal cuci darah seminggu dua kali nyedai ibu juni malah disingkiri najanti jamoni panggah raisotangi menunggui Bawa nah, suara nikmat, mula resep yang pengen nikmat niku ku wantenkaleh Tersiap yang pengen nikmat resep resepe kali Pertama, ditunda, kedua, dibatasi Kejenuhan akan timbul kalau kita terlalu sering dan berlebih-lebihan Nopo mawon, yang terlalu sering, bosan apa mawon yang berlebih-lebihan berlengar apa apa mulai yang pengen nikmat kudu ditunda aja sering-sering kudu dibatasi aja berlebihan understand ketinggalnya kok ada toh? mudeng Opo wae yang terlalu sering berlebihan boseni, blengeri boten nikmat. Mulai yang pengen nikmat, ojo sering-sering, ojo berlebihan, pripun carane ditunda, dibatasi, jenengan dahar kok, bentin ten lezat, lezat enak-enak-enak terus, dan restoran bentin ten, restoran bentin ten, restoran bosen, nopo bosen, belenggar, nopo belenger? melengar bawa nikmat mulai yang pengen nikmat cobi leh dahar lengunjuk ditunda benjang kemis poso dalam rangka menunda makan ning mangke yang buko jangan berlebihan dibatasi menunya gak usah banyak-banyak lauknya ndak usah neko-neko telu wae sambal terasi iwak teri Pete godok segone liwet anget. maknyus nyus jos gandos kotos-kotos sampe meledos. Top mar kotak urung disuguhke wis do kemecer ngoten nika. Entek-entekan turah sambele tambah segone turah segone tambah sambele turah sambele tambah segone turah segone tambah sambele. Hmm rampung mangan cek kurangan Piringnya dikoreti, coweknya dipliriti wes rampung iji tangannya jadi kelamuti, siji-siji. Uh. enak, eh. enak. Enak, enak. Enak, enak. Enak, enak. ditunda dibatasi kumpul enak. Enak, enak. terlalu sering dan berlebih-lebihan jempor cobi enak. kumpul enak. peng enak. Enak, enak. Enak, enak. Enak, bosan nopo bosan blenger belengar blenger, belengar orang yang blenger, ya perotol dengkulmu orang nikmat mulai yang pengen nikmat ditunda sekali waktu perlu pisah ditinggal lo nyandi, no ini ya balik ya mulia seri ya gak terus Allahumma silih ala Muhammad Amin. Allahumma silih ala Muhammad Amin. Nomor 4 Harus terhormat Siapapun pengen terhormat Senakal nakalnya orang Pengen dihormati Seburuk buruknya orang Pasti pengen dihormati Kalau nggak dihormati bisa marah Mula kula leh tepak enten acara ngeten iki jobi to mulai MC sambutan sedaya lah para alim para ulama ingkang kula hormati para sepuh, sesepuh ingkang kula hormati para pejabat engkang kula hormati Bapak Ibu engkang kula hormati ngin apa napa nggih sedaya ingkang dihormati wong Sedoyo pengen terhormat kok sampai kula leh tepak diundang ngaji dan penjara sing kula niku narapidana wong nakal-nakal kok -nakal sing kula debi Kulungnya tetap kedah menghormati jamaah Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian yang saya hormati Coba umpamiku lo kok jujur Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, para penjahat yang terlaknat Sampah masyarakat yang moralnya bejat, yang bangsat dan yang keparat diantemi kursi aku dibandemi sandal aku tetap yang saya hormati betapapun mereka juga pengen terhormat nanti leh ngapunten ngapuntin ngaji tempat-tempat pelacuran kok yang aku dapin gak lontek, gak pegang gak? ini orang-orang yang terlihat Kulo leh matur gak ibu-ibu, mbak-mbak yang saya hormati ngono. leh ulo matur jujur eh uh, para begenggek-begenggek sekalian yang sudah uh, nyenyek yang sudah lecek. Juga para lonte-lonte yang dicamah kula. Ya dicamah, dicelatu, diumpa-umpa. leh nganti ditawani pripun? us kokhan cangkem harapnya kilo gratisan kok yo semua ingin terhormat deh okay. maka kita harus berupaya ucapan kita perilaku kita perbuatan kita harus mengantarkan kita agar menjadi orang-orang yang ter hormat yang kelima sukses di akhirat sae lek pengen sukses di akhirat dan itu ditandai dengan masuk surga sak nakal-nakale wong tetep pengen mlebet swarga nggih nggih ayo dulur-dulurku kertojayan jenengan pilih pundi dipeksa mlebu swarga nopo ikhlas mlebu neroko. milih Bundi dipaksa melebus warga nopo ikhlas mlebu neroko ikhlas warga ora potongan raimu ngapunten eh ngapunten kita itu kalau di ajak ke surga itu merasa dipaksa tapi lah dijak ke rokok itu rida, lila, legawa, ikhlas yang ajak diusup ya sudah ora orang ayo cobi mas maseh ikhlas di ngetok no duit leboke kota amal masjid karung tuku mercon. woi ikhlas di ngetok no duit gue nyumpang pengajian karung gue nyumbang panggapun tengeh mikir adik roh grok ayo ikhlas pun mas ngetok ke duit nyumbang pengajian karung gue nyumbang dangdutan <SILENCIO> ikhlas di ngetok ke gonyang gue kiai, karung gue penyanyi <SILENCIO> saya nyilih lambimu oleh di janggung suarga rumong so dipeksa tapi dia dicak yang ngerokoi dan ikhlas lilo legowo niku potonganmu bu oke okay, nanti to. Leh ngetokin duit gak nyantuni yatim kalau leh ngetokin duit gak tuku gelang tuku kalung wesh Sana nakal nakale wong niku ya pengen melebu suwargo umpamah ten Kertajayan beri ono bocah lanang nakaling edap edabi kono pengajian dirusui ono kyai ustad dibenci ke ora tahu salat kawean nge rusuh nonggone masyarakat hobine mendem oplosan hei jadi si jadinya pas mendem oplosan gelokok-gelokok-gelokok eh, kelepuk-kelepuk-kelepuk-kelepuk-kelepuk oek, mati eh, langsung kalau masyarakat diboykot orang usah dikapak-kapak keduknya ke lemah yang juru dipendam yang penting orang mampu no. kira-kira keluarganya langsung nyuwan di napaknya eh, yang nyuwan diupak-koro yang nyuwan di dusi, diulesi disolati yo diundang-undang ke tonggone kendo ngake gina bangge mergosa wong ewang nih kujeh pengen melebu suar komulani Ramadan wingi wingi kata dongo Allahumma inna nasalu karilo gawal jannah wa na'udhu bikaminsa khotika wannar ya Allah gusti kula dateng panjenengan ridho panjenengan lan suargo panjenengan ya Allah gusti kula nyewon pangreksa dateng panjenengan sangking bendu panjenengan lan sangking neroko panjenengan mugi-mugi sedoyo termasuk tiang-tiang engkang sukses di akhirat bek antuk ridhanipun Allah dilebetke suwarga. ini cocok kalih dongo, sing sering disebut dongo sapu jagat. Dongo sing paling sering kita waos, Robbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah waqina azabannar. Ya Allah Gusti giokulalo panjenengan paringi kesainan wonten donya ya Allah Gusti mugiokula panjenengan paringi kesainan wonten akhirat ya Allah Gusti mugiokula Panjenengan reksa sangking seksonaka Ibu Bapak para jamaah doa tadi <tik> memberikan pelajaran berharga buat kita Ibu Pangabunnten Oke, keranten ten kula niki wau radis terlambat, kawon tenan mar pun radis padat merayap. pangapunten sangat ngantos, gulau wau kalian panitia pun aturi transit rumien ramah tamah rumien keranten ten panitia nge pengerten ke bujenu goro purworo joniki tebe, kok yang ngerti nih aku urung mangan. Neng keranten wegal ke kula mesake jamaai pun boten usah mangan boten nopo-nopo ten lokasi mangke mangkeleh kober mangan rakober langsung mulih ora opo, -opo tak golek mangan nang warung wae. boten kula mesake jamaai ke ngerantosin pun danggu bangga punten sangat kula telambat niki boten kok kandel beliat rien karaukiriin gemboten yang perjalanannya tebih kayak nih kita sih macet, ngapun tuh gak? bilang yeah. ngapun tuh aku ngomongnya Radhimreco, Radhim cepet ke sana materi ini nyekapi Allahumma silih ala muhammad yeah. doa tadi pelajaran fit dunya hasanah wa fil akhirati nyaut sayang fit dunya hasanah wa fil akhirati yeah. mengingatkan kita bahwa masa depan manusia itu ada dua ada masa depan fit dunia Ada masa depan fil akhirah Ada masa depan duniawi Ada masa depan ukrawi Ada masa depan sebelum mati Ada masa depan sesudah mati, ada masa depan di dunia, ada masa depan di akhirat, cobi penjenengan-penjenengan yang kalau bahas masa depan kalau mikir ke masa depan ngerti niku yang pikir ke masa depan sebelum mati, apa masa depan sesudah mati kok mikir toh Jenengan leh kalaujak mikir masa depan bahas masa depan ngoto niku, sing jenengan galih, sing jenengan pikir ke masa depan akhirat, nopo masa depan dunia. Sing jawab akhirat niku lames. Wongkoran mawon pon dawo ke beltu sirunal hayatat dunia dan bahkan rata-rata manusia itu lebih memilih dunia ketimbang akhirat rata-rata menungso kuwi luweh mentingke urusan donya tinimbang urusan akhirat lebih memprioritaskan dunia daripada akhirat luweh kepencut kesengsem donya tinimbang akhirat termasuk purworejo bojo negara ya iya ayo di ke dunia niku simbule bayaran akhirat simbole ganjaran kalau dijawab jenengan milih pundi ganjaran nopo bayaran dan kerta jayan meriki Ukuran tiang dianggap berhasil dinilai sukses. Niku ukurannya sing pinter golek ganjaran, nopo sing pinter golek bayaran. <Sess> Bu, jenengan seneng pundi remen pundi nggak ada anak sing pinter golek ganjaran, nopo anak sing pinter golek bayaran hei umpami ibu-ibu penjenengan kagungan anak putri ayu banget yang jelas orang kaya ibune <tuk> ibunya buruk kok ke anak putri ki Ayu saya kurang tua uuuu uh, uh, bianget Terus dilamar bocah lanang loro. Sing siji bocah lanange pinter golek ganjaran, sijine bocah lanange pinter golek bayaran. Kinten-kinten sing penjenengan pilih dadoske mantu, bocah lanang sing pinter golek ganjaran apa sing pinter golek bayaran? Heeh, ya. Ya, ya, ya, heeh. Apa jenengan njenengan mantu kaleh duwe mantu loro? Siji mantune pinter, golek ganjaran dadi ustad. Anggota GP Ansor dadi ustad. Siji mantune pinter, golek bayaran dadi pejabat ngerti niku sing penjenengan bangga-bangga ke umpami nuju kumpulan sing jenengan cerita-cerita ke tentang ten sederek ten konco niku mantune penjenengan sing dadi ustad nopo sing dadi pejabat ya ya ya, ya, ya. ayo Wong kerta jayan luwe banggan di duwe mantu santri karun duwe mantu pegawai negeri udah kurang ngajar wong wong ini <SILENCIO> adalah penghinaan Ustadz pelecehan santri jiwa santri saya berontak saya <SILENCIO> tidak ngarepe santri saya ngomong ya seneng juga mantu pejabat timbang Ustadz ya milih mantu pegawai negeri timbang milih santri ini kesalahan besar masyarakat kita yang rata-rata kepingin anaknya jadi pegawai negeri Cobain wonten pembukaan CPNS pendaftaran CPNS ngotot sing butuh keng sembilan orang, sing daftar sembilan puluh ribu, keng sangking keterima, dadi pegawai negeri nanti direwangi nyogok nyogok nyogok nyogok ratusan juta wonten, nawa banten, nero Tapi lehono <tuh> wong <tuh> kok mundut mantu santri ngotong nger gua, rasan-rasan wong sak desa lah ngepek mantu kok bocah pondokan ya, loe pakani apa jarene <laughs> lumuh nyambut gawe apa arep di kitab kuning Lo rumah sana santri sekelane kitab kuning terus panganane kitab kuning polisi sekelane pistol yara tau ngeplok pistol kok bojomu bentina nyekel pacul yara tau ngeri pacul pulau ini bintintennya kelimik ya tahu ngeletak imik dan <tuh> santri ini kitab kuning, gombo iloke, harap dipakani kitab kuning eh, memang sih punya punya punya menantu pegawai negeri, tentara, polisi hmm, keren gaya Man, mantunya kan polisi, mantunya kan pegawai negeri, melinti berdasi, bergaji ambune wangi, hmm, hmm, hmm, hmm. letwe mantu santri diinggap kelimbrak kelumbruk, ayo no. lagi bandengke, mantumu singgati pegawai negeri, termasuk singgati polisi gue, gue lo mengpiro.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 Gelem mulang ngaji yang diniah yang tpk walau tanpa gaji. Oyeng nenge ini nengeki orang nopo yaraneki. Iye loye iye loye ngono Nung ngono kiseng seragam ijo ijo loreng loreng ini. Doreng seng model ini, nenge orang nopo bayarane, Beeto karo doreng seng nunggu kursi kae. Oye ngentek kee anggaran neng ngoro kae. <laughs> <Iki. laughs> eh rapopo bro, rapopo, bayarannya sok nyang suarga kabeh kalau ngunang-ngunang bayarannya dijukuk nyang donyo, ben ben, dirasa-rasa ke loh, ini yang santri ini gelem ulang ngaji walau tanpa gaji kenapa ini? Gelem tandang gawe, gelem kerja ya ampuh kerja serabutan, dodol bakso tahu tek mie ayam, pangsit, nasi goreng ora isin, santri kan orang patek dua isin. Seng penting halalan toyiban, Ibu Senggaraimu barokan. Wih, mubarakan woi, woi, woi, woi, woi, woi, woi, woi, woi, woi, woi, goreng, woi, woi, woi, woi, woi, woi, woi, woi, woi, woi, woi, woi, woi, woi, woi, woi, woi, santri lima enam juta apa mana santri? ini modelnya ini <SILENCIO> ayo milih santri opo milih pegawai negeri? santri <SILENCIO> milih santri opo <apa> milih polisi? santri <SILENCIO> ayo yo pegawai negeri yang santri polisi sing santri tentara sing santri mana lho bu? Oh cembok remeh-remeh ke nganyel ke mana jenangan umpami kok gadah rencana Arab membangun rumah menurut aku sing jenangan rencana ke bangun rumah yang akan ditinggali selamanya atau rumah yang akan ditinggalkan selamanya Ini diarani oon nesu <tuh> mungkin nyatani yo ya oon tenan di teko ingunu mikir jenengan umpo kok rencana membangun rumah yang nyaman yang layak huni kira kiro sing jenengan rencanakan niku Omah sing arab tinggoni selawase opo oma sing arab ditinggalke selawase Seng jenengan no arep dibangun kui omah suwarga apa omah donya <tuk> Ya sing bener karo karone Ya omah sing arep ditinggalno selawase omah donya ya omah sing arep dinggoni selawase omah suwarga saniki kula takon dipun jawab Omah donya kalih omah suwarga niku kinten-kinten saya bundi sing banter omah dunya kaleh omah sae pundi mewah pundi megah pundi indah pundi ning anggaranmu nggo mbangun akeh <tipun> <tipun> <tipun> eh omah dunya wih api koyo ngopo itu rumah pasti akan ditinggalkan selamanya megah, mewah, indah, gagah habis miliaran rupiah pasti akan ditinggalkan selamanya kalau sudah ditinggalkan enggak ada gunanya, enggak ada manfaatnya enggak bisa membantu, enggak bisa menolong dan enggak ada yang dibawa serta cendela situ, ayo rakatut dikowo itu Kerta jayen wonten sing tiang ngarep pecah kok mak wasiatnya anake nduk sok soyan mak e mati yo kowe kal kaseng wadhem dikatut konang kuburane mak e Walaupun pintu rumah itu bagus tebal terbuat dari kayu jati kualitas tertinggi jati bojonogoro Pancen iya kok ora kok gawe-gawe terkenal sak antaro eh kuwi. Heh, kuwi kandele sejati uh, ku nganti semeter loh, Mbok sampean sing duwe omah mati di ditetel lawange nggo papan kuburan sampean raintok entuk anak sampean. Paling-paling tukoke kayu kilon. Kayu-kayu randu sing murah-murah kuwi. -murah, oh, triplek malan kuwi. Ayo, Cobi. Ngono oh, wae kok lehmu ngeragati nganti atusan yuto bahkan sampai miliaran padahal itu rumah pasti akan ditinggalkan selamanya sedang rumah yang akan ditinggali selamanya omah yang suarga ayo jobi lihat tempat yang infak keliling, tempat Enten kota amal dan masjid Niku aku transfer tumbas kaplingan tanah dan suarga aku nabung ngumpul ke tuku bahan bangunan omah ten suarga kota amal infak lele ngotongku biasa nih jenengan leh nyemplungi piro rong ewu ngomong bangun omah suarga rong mengentuk paku si cinyu si bokongmu cobi tuh dipikir rumah dunia yang pasti akan ditinggalkan selamanya biayanya ratusan juta bahkan kadang miliaran sedangkan rumah surga yang akan ditinggali selama-lamanya rong oleh karena itu para edan-edan sekalian yang saya hormati Loh, dalam hal ini kulau penjenengan Edian eh ngaku orang ngaku dipikir sing waras boh ya Allah ayo lagi ada satu teskis ini wong subuh sepuh teskis kok ya apa ya tes tesan nombah ujian dalam kalimat azan subuh itu ada tes tesan kan kekulau penjenengan khairum minan naum no. ayo Okay. as sholatu khairum minan no sholat itu lebih baik daripada tidur sholat kuil wihabik katimbang turu ini adalah realisasi simbolik dari prinsip walal akhiratu khairul lagaminal ulah dan sesungguhnya akhirat itu jauh lebih baik bagimu daripada dunia akhirat iku luwe hapi tinimbang ndonyo salat simbol akhirat turu simbol donya. Solat luwe hapi tinimbang turu akhirat luwe hapik tinimbang ndonyo ayo dulur woi woi Wong Kerto Jayan, ayo ngapunten. Masyarakat meriki yang nuju ke pireng seruan azan subuh asolatu khairum minan naum katah pundi. Seng langsung berangkat sholat jamaah dan masjid kaleseng teseh turu. Pisang sing banter kendi, seng budal jamaah subuh kaleseng teseh turu. Berarti masjid-masjid yang -masjid Karto Jayaan mriki subuh akeh di wonge karo cagake. Kui berarti an khairum minash Turu luwe apik dinimbang. ya Allah. Padahal salat subuh niku barometer, ukuran keislaman, keimanan, kesolehan penjenengan yang pengen perso keislaman penjenengan keimanan penjenengan kesolehan penjenengan ukurane sepiro gampang dipuntingali naliko dijaknindaki sholat subuh Allahumma sholli ala muhammad yang dijak ke sholat subuh penjenengan kok rikat semangat enteng bisa selalu mengerjakan tepat waktu di awal waktu dan istiqomah berjamaah insya Allah islamnya jenengan mantap imannya jenengan kuat solehnya jenengan hebat amin opo tapi yang diajak nih, nindake sholat subuh kok wagah orang tahu jamaah apa mana subuhnya kawanan usalli farto subhiro kanteh ini mustaq bilal kerinan lillahi ta'ala islamnya goyah imannya tipis sholihnya diragukan subuh niku ukuran mulai -mula aku nanti matur bu jadi nanti pados mantu kepingin barokah ukurane gampang jenengan mados bocah lanang, sing rajin, sergep, istiqomah, sholat subuh, jamaah, yang masjid mesti barokah, nek dipundut mantu Angel, boten leten seperti ini kerto jayan, yakin gampang Mados bocah lanang sing sregep rutin istiqomah salat subuh berjamaah mesti wonten ning bocah e umure wis 72 taun. Anyel aku kaya. <woyah. tuh> Loh, niki wektale mboten nyekapi sayang penjeningan dereng salat asar kok ya. Niku iya. Nah Milo, milo, gula saja ini harap bagi-bagi sarung bareng nih guys Milo, <tuk> boten sarungnya cap mangga, sarung yang warga itu cap mangga. Menengok, <tuk> eh. ngeten, oke, mangke tolong siapkan uh, sarung lima, mangke tak begini, nih. Oh, kurang yo tuku bro <tuk> yang beruntung saja yang beruntung jangan lihat sarungnya tapi lihat isinya <tuk> oke okay. bang apunten bang apunten Allahumma silah ala Muhammad nah maka umat Islam harus bijak dalam bersikap bagaimana menyikapi dunia bagaimana menyikapi akhirat mungkin acarane desa kok Ten, ini ada petunjuk praktis bapak ibu. Tawahi pun Allah. <tik> Cari kebahagiaan akhirat, tapi jangan lupakan bagian dari dunia ini berarti kita diperintah untuk optimalisasi akhirat prioritas akhirat tapi ojo lalek ke bagianmu sekondonya akhirat adalah tujuan utama dunia adalah tujuan antara cari akhirat sebagai tujuan utama tapi jangan lupakan dunia sebagai tujuan antara. Keranten kelompok pun sering matur, donya niki sifate mungkin Yen akhirat sifate pasti. Allahumma sholli Allah Muhammad. Amin. Dadi donya niki mungkin, mungkin, mungkin dan mungkin buat enten sing pasti, no mawon menggang kedadosan mulai sakniki ngantos benjang Kulau penjenengan mati niku mboten wonten sing pasti namung mungkin-mungkin dan mungkin Milo Kulau penjenengan yang badan nindakin nopo mawon dikengkan mungel insya luran jawab insya Allah yang gusti Allah ngeresak insyaallah Allah tahun ini aku harap tindak haji. Kudu insya insyaallah insya Allah. aku harap umroh. insyaallah Allah, harap mantu. Kudu insya Allah, sebab sering kelo panjenengan kagungan rencana. wis mateng, wis dihitung. Neng nyatane, ora hasil nyatane gagal. Enggien apa enggae? dijawab jawabku, enggien apa enggae? kadang arep tindak haji nih bayar wis lunas paspor visa wis beres kabeh selamatan gak sampun pamitan kadang tonggo teparus doyo mpun manggen ten asrama haji pun bidal ten gene bandara meh terbang numpak pesawat oh, eh ngerti tuh Mula, woi Allah ya Karim. <tuk> Wong dunya iki mungkin kok. woi woi Cobi, cobi. Dijawab. woi Wong wedok sing rupane ayu karo sing rupane elek, rabine dhisik orang mesti. sedang bisa ngorayu kok Rabbini ngayu rapayu payu dijajal ditinggal dijajal ditinggal dijajal ditinggal woi <laughs> oh, ayo mana nondonya ii loh yang kerja kalau sing ora kerja rezekine ini oke nanti Orang mesti Kadang rezeki ini oke sing ora kerja timbang sing kerja. contohnya ora ado-ado, sakniki-niki sing kerja kula, sing ceramah sing ngoceh ora karu karuan kula. Ketingale kula disuguhi siji, loro, telu, papat, lima, piro wae iki. ora kober ngombe, ora kober mangan. Sampeyan wis entek kabeh. Iki bukti sing nyambut gawe karo sing ora nyambut gawe rezeki ini Oke sing ora nyambut gawe wong sing kerja Ki golekke sing ora kerja sing kerja bapak-bapak ibu-ibu ora kerja ayo rezek ini Okedi bapak-bapak kerja untuk bayaran untuk duit untuk duit duitnya diweke apa? ibu sing belanjanya, sing ngeteknya duit siapa? nah iya itu yang kerja, kalau yang orang kerja, kadang duit oke, sing ora kerja, okay, kerja. dunia kira mesti cobi. Jenengan misalnya wonton tonggong nggak ada hajat, nggak ada damel, terus diundang prasmanan, ke dahare menu lengkap, tidak prasmanan, tidak ada jenengan sing Nyumbangi, oke. sing nyumbangi, Siti. Lain juga mangan, agen di. Agensi nyumbang. Ini loh, wangi ngelumpuk nongkrong lho orang nyumbang, <tuk> Gila, no konu, nyumbang neng tente. mangan. Windonyo, enggak ada yang pasti. Hanya mungkin kadang leh pacaran, wes nganti puluhan tahun. Belum tentu tadi bocor. Eh, setir foto iringi, setir foto gendengi, uang tua foto setuju nih, leh pacaran nih loh, nganti rolas tahun, tiba eh, kancane sana wonten sini, wanton ayo ibu-ibu ngapunten, sing kita tiba sini nih kumbian nominasi keberapa? berapa, eh, ke sebelas, nih ora percaya rupamu mengono.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 setelah itu yang datang bulan-bulan empedu apalagi kalau nikmatnya sudah dikredit lebih dulu begitu nikah sudah jemu gaweane padu nek omong wagu saru wes ora lucu tidak seindah waktu itu apalagi ibu-ibu nek anake wis pitu ketok layu disawang malah luwe hayu pembantu kek wis duwe putu kentek anuntu pasang gigi palsu ya omong-omongan ada depan-depan nabapnya mambu ini itu nyokok woi woi woi yang suka kalau yang melarat jatahnya urib itu nyokoknya ini kata pundi. yang gelar akademisnya lebih panjang daripada namanya kalau seng orang duit gelar akademis pisan. Jatahe urip nyo umure urip nendonya dawa bundi Hei. Ni kundunya. Undunya kok wong <tuk> melarat karo wong suke jatai meh podo Melarat mangan nganggo sendok wong suke le mangan nganggo sekrop Wong <tuk> melarat le ngombe nganggo gelas, wong suke le ngombe nganggo tandon padha mawon kok dirungake yeah. Wong lara to maeh cilik kamare mung siji suwengi turun 6 jam yana kamar kuwi Wong sugih omah e gedhi 6 apa nek bengi turu 6 jam itu sak jam no kamar siji sak jam ana kamar loro sak jam pindah kamar telu sak jam pindah kamar papat sak jam pindah kamar limo sak jam pindah kamar enem apa ngono seorang melarat kelambinnya yang telung setel seorang yang ya bisa setel kuih wong sukin itu kelambi rong atau setel apa seorang yang pisanan, rong atau setel ngineh kuindonya hanya mungkin bu? diuruskan bapak iya ya, aku ngerti ukuran nah, kalau akhirat itu pasti mati, pasti kabel yang rawa nunggu ini, harap mati gimana bengkeh Bola harap mati, pak polisi kayaknya harap mati gua apa yang disik, gua raja tapi kita disik polis ini kita halo halo ngapunten ngapunten mati pasti Alam kubur pasti hidup lagi. Sesudah mati, pasti surga. Pasti neraka, pasti masuk surga. Pasti mulia, pasti bahagia. Masuk neraka, pasti hina, pasti menderita. Nek nentunya, gaun sing, pasti. Dunyaku sawang, si Nawang kono nyawang kini kepenak kini kini nyawang kono kepenak kono iki nyawang kae penak kae kae nyawang iki penak iki windonya ayo ngapun ten. jenengan nyawang wong dati koyok kulangnya ini menurut jenengan penak nopo beton ayo saya ngomong penak munggau gentai aku nya gentenono nek penak ayo penak piye resiko miniki mikir ngomong salah viral jadi perkara resikonya besar ini loh pantas ini larang resikonya gede semakin besar resiko semakin mahal ini canggamu ora beresiko nu, yo. murah ora beresiko kok Lene, aku ngarani yo penak sampean ngaji mengkaring rungok kek lungguh iso karo silo iso karo udut iso karo kipas-kipas ibu-ibu iso karo ngemiki ha hmm. kae okay, pojokan kae ora usah dipamerke aku wis duwe dhewe sawang sinawang non donya kuwi kadang sing numpak mercy mbrebes milih sing numpak kereta iso ura-ura sing numpak becak iso lencak lincak ha -linca. sing turu hotel kae susah tengel-tengel sing turu gerdu ayem guyang-guyu Sing mangan sate iso menengok, tele tele sing mangan kriso mendeh mendeh ayam kok sing itu hadiah malah susah sing kena musibah tambah bunga, pintunya itu hadiah kadang malah susah, itu hadiah umroh nominale nih rong juta, susah selamat tanah cukup telung puluh juta, oleh oleh lo yo ya. kena musibah malah bunga. Eh gunung Merapi meletus lain, singko Nong musibah di soteng melebut tv, yang guyu ambek dada-dada nge nge nge sembako, untuk mie, untuk eh oh, surakarukan, untuk musibkan Nong Musibai lo malah bunga Winondonyo. Eh hey, hey. mula tentonyo nge hey, nge eh ngapunten, wong melarat wani ngece, cewek wong Sughe, alah hurong karuan, wong Sughe huri penak timbang wong melarat. Eh tuh orang karuan yang turuna spring bed kayak luweh penak nipang ada turuna turun spring bed springbed harganya 500 juta ada yang ngerti orang-orang mentul-mentul mendut mendut, lah ini ngipinnya dihubur-hubur gendruwa ya katok, menggah-menggah lorok abeh turun ada springbed ke paku, nanti gubrah gede ini ngipinnya melebur restoran ya yeah. mangan kewal-kewal saatnya ngombeh es degan seruput ngelilir iler Neng kan pena turune lo ngunukwi, donyok, wani ngomong ngunukwi, halo, wonten anak yatim, kalau ada anak yatim saya minta anak yatim tiga naik ke panggung, Oke, monggo, saya yatim, wonten, tak paringi duit sayang, seorang yatim bapakmu pakai nono disik. <tuh> <tuh> Nah, nyeleng kon, monggo tolong, tolong di anu yang, yang yatim, tolong sayang, eh, yang anak yatim, ge ge monggo, monggo, ayo, ayo, ayo, ge nggak diparingi hadiah karena apa, ayo cepet waktunya, waktunya ge ge, nek, nek, ono melih, buton, ono, ono, satu ge tolong, tolong sahabat Banser, tolong satu, nah karena waktu ge satu, dua, tiga, empat, lima, enggak apa-apa, ge lima, Allah, sholli ala Muhammad nah tapi kalau akhirat pasti woi-woi malah dong ingeti bocah yang yatim lagi eh sayang ya Allah nih nih berdalik kerantan berdal banget punten gue coba pengen viral sing Sherlock mawon guys, eh Eh, hey, lek like akhirat pasti mati pasti, hidup lagi sesudah mati pasti, surga pasti, neraka pasti, surga pasti mulia bagian, neraka pasti hina menderita. mulai, lek like no akhirat, melubun neroko, rawani ngeceh yang suarga Hala, hurong mesti manggon suarga, lu timbang nang neroko. Eh, hey, nang neroko kawitane panas loro, suwe suwe ya biasa, biasang, kolewes adaptasi. Nrokok adaptasi nggak bisa. Di sini cuma kemungkinan, tapi di akhirat sana ada kepastian. Maka kita harus adil dalam bersikap, bagaimana menyikapi dunia yang hanya mungkin, bagaimana menyikapi akhirat yang pasti. 1 2 3 4 5. Subhanallah. Ibu, bayangkan. Andaikan yang berdiri di sini, yang berdiri di samping saya, ini adalah putra jenengan. Andaikan yang yatim ditinggal oleh ayahnya ditinggal ibunya itu adalah putra ninjen dengan Masya Allah Insya Allah itu sudah cukup untuk meluluhkan hati kita agar kita bisa sayang kepada anak-anak yatim Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memberikan satu jaminan memberikan satu jaminan siapa yang mau membantu biaya hidup anak-anak yatim Nanti di surga, kedudukannya dekat dengan Aku. Kahate ini, filcanna, seperti dua jari ini. Nanti di surga, saya hanya mancing saja. Mudah-mudahan setelah ini, nanti anak-anak yatim di masing-masing desa diperhatikan oleh pemerintah desa, terutama oleh para agnia. Amin udah karena ini waktunya udah sangat-sangat-sangat mepet penjendengan belum sholat asar nanti kalau saya panjang lebarkan keterangan saya tentu saya akan berdosa Ibu tolong uh, doa dulu nanti baru kita bubar nge okay? sebelumnya uh, mohon sahabat banter bantu saya untuk ngasih hadiah anak-anak ini sarungnya mangga jadi jangan lupa kalau beli sarung sarung mangga bapak-gey kayak yang tak pakai ini mangga yang nggak harus mahal tapi elegan tuh kalau nonton YouTube ya mungkin ceramah saya kurang bisa nonton di YouTube YouTube resminya saya namanya Anza Channel KH Anwar Zahid Anza itu singkatannya Anwar Zahid Anza channel KH Anwar Zahid ya jangan lupa subscribe like and share klunting klunting klunting klunting yang sudah subscribe motor suun berarti kamu betul-betul sayang sama aku <laughs> yang belum subscribe dong ya yeah. uh, udah dibagi-bagi saya eh eh oh, mama apa ini? mama apa es krim es krim yang beliin siapa Udah, udah, sekolah belum? Udah, kelas berapa? kelas 1 kelas satu SMA. Hm。kelas satu, aku minta es krimnya boleh nggak? Eh, <tres> nggak <tres> boleh. Ada sayang, eh, eh, eh, duit ah bentar, benar, bentar, bentar. Allah oh, ya iya, iya, apa Eh, heeh, heeh, duit mancing kok sayang sayang duitnya sayang eh eh oh dimasukin dimasukin tas duitnya-duitnya pegang mau oh, kamu makan eh eh duitnya pegang hmmm wajah menengah kayak gak sakit wajah eh karengi sarangnya ya hmmm eh karengi duit sayang ya yeah. hmm. kakean ini oh orang ya yes, sebenernya orang onek ke anu, jatah ngepas nongoh rasa tepuk tangan nih, ini sayang ketumpas gitu, es krim, kok ya iki ya, nongoh nongoh, nongoh sayang ge ge, gua gua sarong nih, pareng nong, pareng no. Ay, g -g -g -g -g. matur suan-matur suan-matur suan-matur suan-matur suan-matur suan-matur suan-matur suan-matur ayo matur nge, motor suan motor suan sayang matur suan ge motor suan suan ge. biasa, menengok, saya sayang pintar gak? pintar, pintar Bismillah, salihah Solihah sayang gak? pun, sampun, mandap cekap gak? gak, matrus pun, gua aneh orang nengar peuwangakeh gini kok ya, sampun matur pun, kawigatosanipun gatosani pindah meleh, dalam nyuwun agung pun bangak sani, ambok bileh henduki kawulah wanten ngarso panjen dengan rati terlambat salajeng menawi angin kawulah matur wanten kekhilafan kekirangan kawulah nyanagungi pun pangabunten kebenaran mutlak hanya milik Allah kekhilafan kekurangan dan kesalahan itu adalah khilqahnya manusia sehingga mudah-mudahan senantiasa dibarengi hidayah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan target lima tadi bisa kita raih, kita benar-benar mendapatkan fitdunia hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina benar, Al Fatihah. A'udzubillahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alaminir rahmanir rahim. Malikiyawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas-shiratal mustaqim. Suratal ladzina anam alaihim ghairul maghdubi alaihim waladdallin. Rabbisli wali walihi yaumal mu'minin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli'ana ala Muhammadin wa ala alihi, sallim radhiyallahu ta'ala kulli sahbati Rasulillah ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ja'al jam'ana jam'an marhuma wa farruqana min ba'dihida farruqan Allahumma innaka ta'lamu dhunubana fa'firha wa innaka ta'lamu ayyubana fasturha wa innaka ta'lamu hajatina faqdiha. Kafabika wa kafabika nashir. Allahumma tsabbit imana Keluarkan asalim nafidin di wal dunia walakhirah. Allahumma janganlah minasu ada ilmabulin, waladajalna minalashqiyah ilmaruddin. Robbana hablana minazwajinna azuriyatinakurtaa. Yuni wajalna lain mutaqinah imama. Robbana atina fit dunya hasana, wafilakhiratih ya hasana dan wakinah azabnnar, wakinah azabnnar, wakinah azabnnar. Waduqilna aljannah ta maa alabrar. Bi rahmatika wa fadlka ya azizu ya ghafari, ya halimu ya satar ya robbal halamin. Al Caja allahu anna sayyidina Muhammadanussallallahu alaihi wasallamah. Mahuahlo. Fadlil subhanallah Robbi. Rabbil warahmatullahi wabarakatuh